Belajar Pengertian belajar secara umum yaitu proses kegiatan secara optimal dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Pengertian belajar berdasarkan teori. Teori behavioristik. Fioristik Belajar adalah perubahannya tingkah laku akibat adanya interaksi yang stimulus dan respon. Teori Konstruktivis Belajar adalah upaya memahami atau membentuk persepsi akan pengalaman yang dialami oleh peserta didik. Atau bisa disebut juga dengan belajar adalah sesuatu yang memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik. Teori Kognitif Belajar adalah proses membangun sebuah persepsi dari seseorang dari adanya objek yang dilihat. Belajar menurut teori kognitif tersebut lebih mementingkan proses daripada hasil yang dicapai. Teori Disiplin Mental Teori Disiplin Mental adalah teori yang menganggap bahwa belajar akan mendisiplinkan atau melatih mental siswa. Pengertian Belajar menurut para ahli Menurut Slamito 2015, Pelajar ialah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman diri sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Isana 2017, pelajar adalah sesuatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa atau mencapai hasil yang optimal. Menurut Saiful Aswan 2014. Belajar adalah perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan terampilan maupun sikap bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi dari beberapa pendapat tersebut maka peneliti berpendapat bahwa belajar adalah sesuatu kejadian dalam diri sendiri ataupun setiap proses yang dilakukan harus dilalui untuk mencapai perubahan dalam diri untuk menjadi perilaku yang lebih baik Ataupun perubahan tingkah laku, adapun tingkah laku yang dimaksud adalah tingkah laku bersifat positif atau lebih baik dari sebelumnya. Lalu, prinsip belajar, prinsip-prinsip belajar seseorang yang melakukan kegiatan belajar harus terlebih dahulu memahami prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar adalah sebagai berikut Perhatian dan motivasi Perhatian terhadap pembelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya Sedangkan motivasi berkaitan dengan minat siswa Suatu pembelajaran akan munculkan perhatian dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajari pembelajaran tersebut aktifan siswa yang belajar selalu menunjukkan aktifan dalam kegiatannya baik secara fisik maupun fisikis keterlibatan keterlibatan langsung keterlibatan yang maksud adalah kegiatan kognitif fisik emosional dalam bentuk sikap dan nilai pergaulan dapat melatih daya daya jiwa dalam membentuk respon yang benar serta membentuk kebiasaan-kebiasaan. Tantangan Siswa yang mendapat tantangan akan lebih bergairah untuk mengatasi bahan belajar baru. Perbedaan individu Setiap individu unik, yang artinya tidak ada manusia yang sama persis. Setiap manusia memiliki perbedaan dengan yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar Belajar memerlukan kemampuan siswa untuk memenuhi keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guna mencapai hal tersebut banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama faktor internal atau dalam diri individu. Yang terdiri dari faktor jasmani dibagi lagi menjadi dua yaitu kesehatan dan jasa tubuh. Proses belajar akan terganggu apabila kesehatan terganggu dan memiliki cacat tubuh seperti buta, tuli, bisu dan pincang. Faktor psikologis meliputi inteligensi, minat, emosi, bakat, kematangan dan kesiapan. Faktor kelelahan meliputi kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani bisa dikarenakan lapar, sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan kebosanan sehingga menghilangkan minat. Yang kedua ada faktor eksternal atau dari luar individu. Digolongkan jadi tiga lagi yaitu faktor lingkungan, faktor lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan lembaga pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Adapun bagian dari faktor keluarga yakni cara orang tua mendidik, hubungan antara orang tua anggota keluarga lainnya suasana rumah dan keadaan ekonomi keluarga faktor lingkungan sekolah merupakan tempat bagi tempat anak untuk belajar secara formal faktor sekolah meliputi kurikulum keadaan sarana prasarana hubungan peserta didik dengan peserta didik dan lain sebagainya motor lingkungan masyarakat dalam hal ini pengawasan orang tua sangat dibutuhkan untuk mengontrol secara proporsional teman bergaul anak tujuan belajar lalu tujuan belajar tujuan belajar secara umum yaitu belajar dilakukan individu untuk mencapai sesuatu yang mempunyai arti baginya Tujuan ini dapat diidentifikasi dengan terjadinya perubahan pada individu dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu Pertama, pengetahuan. Dalam hal ini, sifat perubahannya adalah kognitif. Perubahan yang diharapkan adalah dari tidak mengetahui menjadi mengetahui, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan lain sebagainya. Keterampilan atau skill. Sifat perubahannya adalah psikomotorik, perubahan yang diharapkan adalah dari yang tidak bisa membuat, tidak bisa memperlakukan, tidak, mem tidak bisa membentuk, dan sebagainya berubah bisa menjadi, bisa membuat, melakukan, membentuk sesuatu, dan sebagainya. Sikap atau attitude Sifat perubahannya adalah efektif, perubahan yang diharapkan adalah sikap negatif menjadi positif, dari sikap salam, dari sikap yang baik, dan sebagainya. Maka tujuan belajar bisa dikatakan mengikuti teori Benjamin S. Bloom yang harus menyentuh tiga ranah, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Hasil belajar Hasil belajar ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kebiasaan peserta didik dari awalnya menggunakan kata yang keliru, akhirnya terbiasa dengan kata-kata yang baik. Lalu, keterampilan seperti menulis dan olahraga. Lalu, pengamatan, yakni menerima, menafsirkan, dan memberi rangsangan melalui indra-indra. Lalu, berpikir asosiatif yakni berpikir dengan daya ingat. Lalu berpikir rasional dan kritis, yakni sikap menjawab pertanyaan dengan kritis. Lalu sikap yakni bereaksi dengan sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. Lalu inhibisi yakni menghindari hal yang mubazir. Lalu apresiasi yakni menghargai karya-karya merumutu. Lalu perilaku afektif yakni Perilaku yang berkaitan dengan perasaan takut, marah, sedih, gembira, kecewa, dan sebagainya. Aktivitas belajar Aktivitas belajar bermacam-macam, terdiri dari mendengarkan secara aktif dan bertujuan, lalu meraba, membau, dan mencicipi atau mencecap apabila didorong oleh kebutuhan dan motivasi untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Lalu menulis dan mencatat, membaca, lalu membuat ikhtisar atau ringkasan, menggarisbawahi dapat membantunya mengingat atau mencari kembali materi yang diperlukan suatu saat. Lalu mengamati tabel-tabel, diagram, dan bagan-bagan karena terdapat tipe individu yang lebih cepat belajarnya dalam bentuk visual. Lalu menyusun kertas kerja. Lalu mengingat yang didasari dengan set belajar. Lalu berpikir dikatakan sebagai aktivitas belajar tertinggi. Karena dengan berpikir, individu akan menemukan sesuatu yang baru. Lalu latihan dan praktek. Karena individu yang melaksanakan cara berlatih, tentunya mempunyai dorongan untuk mencapai tujuan tertentu yang ada dalam dirinya sekian presentasi dari saya jika ada kesalahan kata pengetikan atau pengucapan mohon dimaafkan sekian dan terima kasih